Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Persahabat ini ada cedukan spesial momen banget nih persahabat ya. Saat Papa Bi dan Bunda Lesti Kejora wawancara terkhusus Papa Bilar nih saat ditanya wartawan. Bang Bi katanya mau pindah ke Jepang Bang Bi. Gimana Bang Bi tanggapannya? Tuh. Ditanya tanggapan soal Bang Bi katanya mau pindah ke Jepang Ini ada jawaban yang kocak banget ya dari Papa Bilar Ini memang selalu saja bikin kita ngakak bahagia Kita lihat jawaban Papa Bilar Ya setelah dari dulu bercita-cita pengen tetanggaan sama Naruto ya katanya tuh Masya Allah Emang ada aja bersahabat ya selalu membuat kita ketawa bahagia Masya Allah dengan kegesrekan, kekiutannya luar biasa, mudah-mudahan bahagia terus untuk Leslar. Semoga semakin banyak dukungan yang benar-benar tulus dari orang-orang baik yang selalu mensupport idola kita Lesti dan Bilar tentunya. Dan selanjutnya, persahabat, ada kabar juga yang sangat membanggakan. Kita lihat persahabat dia di L2W. Untuk Bunda Lesti, ini congratulation video terpopuler nomor 37 di Youtube. Luar biasa banget persahabatan. Kita lihat kalimat caption yang dituliskan. Sekali seumur hidup, baru dirilis sekitar 4 bulan lalu. Dan Woho masih masuk ke video musik terpopuler di Youtube. Meskipun sempat ada di posisi atas dan turun ke posisi tengah dan masih bertahan di posisi 37, Masya Allah ini keren banget tersambat ya, bangga, pastinya bahagia juga. Mudah-mudahan Bunda Lesti ini secepatnya ce bisa memberikan karya-karya terbaru ya kita sudah. Menantikan karya dari seorang Lesti Kejora. Streaming terus juga untuk warga Konoha Lagu Bunda Lesti sekali seumur hidup Yuk semangat Bismillah Tentunya bisa bulan ini tembus 50 juta viewers Bismillah prazabat Semangat terus Mudah-mudahan kita semakin kompak dan solid Untuk dukung karya-karya idola kesayangan kita dan berikutnya juga persahabat ya, sopan vitamin pagi hari ini langsung kita dapatkan dari Bunda Lesti. Di unggahan terbarunya Bunda Lesti. Masya Allah banget nih persahabat ya, ini juga kejutan, ini kabar baik banget untuk semua warga Konoha. Kita lihat persahabat ya Bunda Lesti mendapatkan undangan spesial dari MS Glow. Ini keren banget persahabat ya. Kita lihat juga sebelumnya kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Ya ampun, aku sok banget ada astronot datang ke rumah. Ternyata, astronotnya kirim undangan buat aku datang ke acara ulang tahun MS Glow ke-6, tanggal 15 Desember. Dan yang bikin wow, temanya inspirasi semesta. Fix, aku mesti glowing dan keren nih. Oh iya, yeah, bantuin aku ya pakai baju apa dan tebak apa produk Ms. Glow favorit Dede yang beruntung akan aku kirim paket wajah Ms. Glow sesuai dengan kondisi kulitmu, loh. Wah, wow, masya Allah banget, terselamat ya. Bunda Lesti diundang langsung ke acara Ms. Glow, berselamat ya yang keenam ini. Kejutan, ini kebahagiaan untuk warga Konoha Kabar baik banget persahabat ya Bunda Lesi akan hadir di acara Ulang tahun MS Glow yang ke-6 tahun Tanggal 15 Desember nih persahabat ya. Ini besok tanggal 15 Desember Yuk, jangan tentunya ketinggalan Jangan sampai kalian terlewat nih Kejutan spesial dari Bunda Lesti Kejoran Bunda L akan memakai baju dan gaun apa nih di acara ulang tahun MS Glow yang keenam. Kita lihat juga di beberapa tanggapan per ya. Di sini banyak komentar yang diberikan, diantaranya dari akun Lesla Support 2 Masya Allah Dede suka sama semua produk MS Glow, tapi yang paling suka sama With Cell DNA Serum Lesti Kejora, wow ada juga persahabat tanggapan lain dari dua empat 24 Masya Allah happy-nya, pakai baju bintang Kejora ya bunda, amin, mudah-mudahan ya bunda Lesti, tentunya tampil di acara besar ulang tahun MS Glow, kita yakin sang Kejora akan selalu bersinar, amin semua kangen, guna Lesti perform. Semua kangen dan merindukan Bunda Lesti tampil di layar kaca pastinya. Dan tentunya persahabat ya. Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram Dewi Rahmat keren banget ya antar undangannya abis jalan-jalan dulu ke bulan main emang ibu satu ini yes ditunggu banget acaranya bu katanya tuh wow ditunggu banget nih persahabat ini kejutan bahagia ya untuk keluarga Konoha jangan sampai lupa 15 Desember ini besok persahabat ya kejutan untuk kita semuanya doakan support dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar